Umur ayam 48 tahun, umur ibu 42 tahun, perbandingan ayah dan ibu 48 banding 42. Nah, awak cari dulu 48 42 itu berapa FPB-nya? bagi 2 dulu, 24, 21, 12, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, Enam bagi dua, eh tiga kan? Nah tiga dan satu sama-sama pacak dibagi? Tiga. tiga, satu tujuh kan? Tujuh, tujuh, tujuh, tujuh. Jadi, FPB berapa? tujuh, tujuh, tujuh, tujuh, tujuh, tujuh, tujuh, kan? tujuh, tujuh, tujuh, tujuh, tujuh, tujuh, tujuh, sama, -sama tujuh, tujuh, bagi tujuh, tujuh, bagi 6, tujuh, tujuh, tujuh, tujuh, tujuh, pada bagi enam tujuh, jadi perbandingan umur ayah dan ibu yang sederhananya 8, 8 berbanding 8. 7 Itu ada dua kok. kasih sisa, kasih kok soal nomor banget. Hai, hai, Nomor hai, nomor hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, untuk acara ulang tahun Citra, Ibu telah menyiapkan 30 balon. Sebanyak 12 balon berwarna merah muda dan sisanya berwarna putih. Berapa perbandingan merah muda berbanding balon putih budinya tuh eh? Merah muda? Tadi dia ngomong 12. Sisa putih itu sisanya. Sisa tuh berarti 30 kurang 2 12. Coba. Kurang ke? 30 kurang 12 10 kurang 2 8 3, 2, 2 kurang 1, 1. Jadi 12 berbanding 18 FPB 12 dan 18 nah, 12 dan 18 Sama-sama bilangan genap ya? Jadi bagi 2 dulu 6 9 eh? 12 nah ini 6, 6 bagi 2 3 Tan. berapa lagi ini tan? Tiga dengan sembilan? 3 Nah, jadi FPB nya berapa ini? Yang dilingkari? Enam. Dua belas bagi 6 Berapa tan? Dua. Delapan belas bagi 6 Tiga. Jadi perbandingan banyak balon merah muda berbanding putih itu dua banding tiga. Eh. Merti ya? Pokoknya kurang ke dulu. Cari IPB, sederhana ya. Nah, nomor tiga. perbandingan banyak pengunjung dewasa dan anak-anak di suatu kebun binatang. Hari minggu, 4 banding 5. Dewasa sebanyak 496. Berapa pengunjung anak-anak? Ini caranya yang penting. Diketahui, ditanya per diketahui. Dekali yang Diketahui Yang ditanya apa? Rasio yang ditanya tuh ialah anak-anak Anak-anak itu li Yang diketahui dewasa 4 496 dewasa kan Nah ini bagi ke dulu 496 Bagi 4 4 bagi 4, 1 9 bagi 4, 2 ya eh? 16, itu nomor, pada 16 bagi 4. 4. nomor, pada hmm. nomor 4, berapa? <cuk> Jadi 124 enam belas, empat, empat, kali 5 20 nomor empat, empat, itu. jadi empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, hasilnya 620 anak-anak eh? nah itu jadi rumus ini harus tiap kali rasio yang ditanya per rasio yang diketahui dikali yang diketahui, eh? ngerti ya? ngerti tidak tan? ngapung lamun, antuk, bacotan nomor empat. sisa uang saku adik. Selama seminggu Berapa tadi berapa itu? itu? Itu tuh bentuk penulisan rupiah yang baku Desimal, sen itu tuh namanya Uang tersebut akan sisanya digunakan untuk membeli Besar tabung Kasih saya uang yang juta juta. dia Nah jadi ini ini berarti kita Nabungan harus. Aja aja. seminggu. Ya. Yeah. Kalau sisa uang Saku nih lima belas ribu tuh, ya? Yeah. 15.000 itu berarti Uang duit yang dibeli ke buku ditambah yang kita Ditabung Jadi kalau ju berbandingan jumlah dan selisih Itu 15.000 berbanding 3.000 ya? 15 bagi 3 5.000 jadi perbandingan jumlah dan selisih Itu lima banding Satu yeah. Nah kalau tidak mudah Ini Berapa tambah berapa Yang dijumlahkan ke hasilnya lima Kalau yang dikurang ke Hasilnya satu Coba tebak-tebak Lima nih berapa Be? Satu tambah empat boleh kan Tapi empat kurang satu benar nggak? Satu salah Mestinya tiga dan, tiga dan Bener kan tiga kurang dua satu Tiga tambah dua li Jadi perbandingan buku dan Duit beli buku dan yang ditabung Tiga banding dua <tutuk> Ngerti ya? 12.000 12 berbanding tiga setengah kali nathan cinggok ya eh. nolnya coret ya tiga iko ini eh yes, seribunya sama-sama carat biar lebih mudah ngecek ke ya? satu setengah kali dua belas per tiga setengah kali delapan ya? nah dua belas setengah delapan cari FPP nya dulu enam empat enam dua tiga dua dua Tiga, satu, tiga Jadi fpb nya dua dengan dua. Dua, Jadi bagi ke dua belas dengan empat bagi 4 dulu Berapa dua belas bagi empat? Tiga lapan bagi empat dua eh. nah ini jadi empat setengah pertuju sama dengan sembilan empat empat ngerti ya, ya. kecil gak ya pakai VB nah ini nomor 5 ngerti ya ada yang mau okay. nomor empat Kapan nunggu? Jam sepuluh setengah. Nomor Sembilan empat belas. Jangan jawaban be. Jalan tak ngerti. Ay,